Saya selalu bilang, beli rumah Jakarta itu udah nggak mungkin kejangkau, okay. tapi mereka pasti harus keluar. Uh -huh. Kalau dia tetap menginginkan landed, itu pun jauh. Uh -huh. ya, tidak ada pilihan lain kalau mereka tetap tinggal di kota, tetap. ya harus masuk uh -huh. ke apartemen. Nah. Suka tidak suka, Jakarta akan macet, parkir uh -huh. akan mahal, bahkan nanti ada apa di RP atau apa yang ya, masuk bertayar ya, ya, hmm. mereka akan lari ke angkutan massal ya. ya, dan mereka daya belinya di apartemen hmm. Hai Sobat Roma21 welcome back di youtube channel Roma21 dan tentunya kali ini dengan Nara kembali dan kita akan selalu bahas hal-hal terkait properti, terkait KPR dan semuanya nih di sini. Dan tentunya hari ini ada yang beda karena biasanya berdua jadi bertiga, nah <laughs> jadi rame Pertama tentunya dengan Brodey yang selalu jadi narasumber kita ya Brodey apa yeah, kabar? Yeah. Sehat sehat. Ya, dan ada Bro Rido, Bro, bro. bro Rido nih nah, yang baru yeah. banyak kamera di sini bisa. Apa ini topiknya apa? Ini pasti ini jadi agak bingung ya, kiri kanan-kiri kanan, kiri kanan <tuk> tapi bisa nih, ini yang paling uh, masih heboh-heboh tentang harga-harga harga rumah nih Brodeye oh yang kemarin harga, media rame perusahaan. masih media yang disorot harga jatuh harga properti jatuh, khususnya tapi spesifik lagi, ini yang di daerah Jakarta, Jakarta dan di kawasan elitnya nih Brodeye, nah ini bener apa gak sih ya kayaknya kita harus konfirmasi langsung nih ke Brodeye, kebenaran ya. berita ini lu bilangnya harga rumah jatuh harga rumah jatuh, Belakangan kan beritanya Peminatnya, Peminatnya sepi. sepi. Banyak <laughs> banget ini ya. Jadi, uh, beberapa konten kan kita bicara ya. Harga rumah di Jakarta itu hmm. dipersepsikan jatuh, hmm. sepi peminat. Ya. Ya. Udah dia opera pun Udah juga nggak laku. laku. Gitu. Jadi, saya mau menjawabnya itu dari, dari view yang lebih luas hmm. ya. Nah, rumah-rumah di kota, di perkotaan Jakarta, itu kan rata-rata siapa yang punya? Nah itu rumah-rumah ya, lama, rumah-rumah lama. Hmm. lama yang notabene kalau kita pikir waktu saya bisnis uh, broker properti, ya. saya kan komunikasi dengan uh, level yang selevel saya lah baby boomers yeah. generasi x lah, nah. gitu kan enggak men generasi <laughs> nama kita nih bro tapi gitu. baby boomers tapi stylenya milenial <laughs> style <-nya> oke <okay>, fine boleh <laughs> boleh boleh boleh nah itu kalau kita tawarin properti dia ya, enggak mau saya hmm. properti saya banyak, banyak properti saya ya. banyak jadi saat 15 tahun yang lalu ya 10 15 tahun yang lalu properti booming itu memang properti itu alat investasi nah oh, yeah. ya itu satu kedua yang rumah-rumah second di Jakarta, Jakarta. ini rata-rata dimiliki yang orang yang sudah lama hmm. lama ya, ini selalu. mereka berpikir harga properti itu selalu naik selalu naik. Nah, padahal harga properti itu ada titik, titik Jenuh. keseimbangannya, oh, keseimbangan. ya, kalau uh, lingkungan atau variabel yang mendorong kenaikannya sudah nggak ada, gak ada. Mm -hmm ya dia cenderung turun enggak oh iya. naik gitu loh Ya ini kan isu ini ada di tengah-tengah kota, kota kan. iya, di jadi ada dua aspek bahwa harga properti itu sudah tidak mungkin naik lagi iya. yang kedua adalah para pemilik ini masih menganggap propertinya itu harganya harga masih naik terus, naik terus sehingga terus yang di offernya enggak masuk akal juga susah gitu loh mm -hmm. jadi kalau kita lihat Transaksi yang ada itu biasanya 30-40 dari ekspektasi hmm. itu baru terjadi transaksi. 30 -40. sampai 40 yang dipersepsikan harga pasar sekian hmm. itu 30-40 oh, itu okay. pun itu yang tadi mengindikasikan seolah-olah harganya jatuh. Itu pun hmm. belum tentu ada yang beli juga. Setelah <laughs> turun di 30 iya, kalaupun dia jual murah pun hmm. juga belum tentu ada yang membeli gitu yeah. Nah Jadi ada tiga hal ya. Tapi pembeli kan nggak bisa ngomong rugi. Dia belinya ya, dulu beli... berapa? Kalau di compare, waktu dia beli ya naik. Penjual ya, penjual Tapi kan ini. si pemilik kan sudah hmm. menikmati rumahnya. Ya, udah dibeli, ya, kan, terus ya. bangunannya sudah depresiasi. Ya, udah lama juga bangunannya. Lingkungannya ya Bro, ya? Uh, sudah tidak berkembang lagi. Ya, ya automatically uh, harganya turun. Yang, yang paling penting adalah siapa yang membeli rumah. Ya. Ini. Membeli rumah kan bukan Artinya, generasi baby boomer, generasi X, generasi yang sama dengan iya, generasi FG. yang itu, sudah yang baru, penting, yang di sensus 2020 hmm. -20 itu 60 populasi kita itu adalah milenial dan ya, generasi bro. Z yang sekarang sudah mulai masuk dunia kerja. Ya ini yeah. yang gak matching. Jadi gitu. makanya di situ antara ekspektasi si penjual nah. sama target market pembelinya hmm. ini beda, yeah. makanya gak ketemu. Jadi sebenarnya tidak ada itu ya. Harga Enggak jatuh, jatuh, jatuh. Ya, jatuh itu harganya banget. emang segitu. <laughs> emang segitu-segitu ya. Padahal kalau ekspektasi penjualnya juga tetap harusnya harganya tetap akan naik kan dibanding waktu Karena yang Karena yang market membutuhkan rumah tadi milenial sama hmm. genset tadi suruh beli itu nggak akan bisa. Nah ini ya nih. Kan, harganya 20 puluh miliar, tiga puluh ke atas, iya. ya. Nah, itu ya. ya. Kemana mereka akan membeli? Nah, ya, ini. Tanah di Jakarta udah mahal. Nah mungkin ini pertanyaan selanjutnya nih bro. <laughs> Jadi untuk kaum milenial ini nih, uh. apa sih uh, solusi dan jawaban terhadap mereka yang mau beli properti? Beli, beli anda. Ya dan masih affordable untuk kaum milenial ini iya iya ya. jadi populasi kita itu 60% tadi saya bilang uh, milenial dan ya. generasi Z itu nanti dia segmen itu middle lower hmm, jadi ya, kalau saya selalu bilang beli rumah Jakarta itu udah nggak mungkin kejangkau okay. tapi mereka pasti harus keluar mm -hmm. kalau dia tetap menginginkan landed itu pun jauh Hmm. kita ada banyak sesi yang kita buat ya, ya. Nah, tidak ada tidak ada pilihan lain kalau mereka tetap tinggal di kota tetap, ya harus hmm. masuk ke apartemen nah ini ya apartemen soisinya, gitu loh ya. jadi memang apartemen tuh menjadi alternatif untuk orang yang masih tinggal di perkotaan ya. tadi sayakan dari jatuh pun kalau orang beli misalkan Uh, apa milenial yang upgrader lah istilahnya hmm. yang sudah 45, yang sudah. kalaupun dia beli dia pasti bangunannya nggak dihitung dia akan diropohkan juga gitu. Hmm, Jadi market yang kuat aja. akan tetap di, di first, buyer, first buyer ya kan uh, end user hmm. dan itu middle lower ya mereka akan ber, berbondong-bondong suka tidak suka Jakarta akan macet, parkir akan mahal bahkan nanti ada apa di RP atau apa, yang ya masuk yang bayar bayar ya. Masuk bertayar, bayar. ya hmm. mereka akan lari ke angkutan massal, ya. Ya, dan mereka daya belinya di apartemen, hmm. nah, gak ada pilihan lain. Gak gitu. ada pilihan lain selainnya apartemen. Nah Bro, tadi kan solusinya apartemen ya, ya, bro, ya, ya. tapi tadi mungkin kita kalau misalkan nih pra, para uh, sobat Roma 21 pasti kayaknya yakin gak sih harus beli apartemen ini bener jawaban yang pada sebenernya. takut di apartemen masih takut masih trauma <laughs> lah ya karena kan ya, ya, ya, ya, ya udah bisa dilihat sendirilah apakah bener nanti bangunannya jadi itu sih yang pertama apakah bener nanti strata title nya bener ada bisa dijual lagi atau untuk yang mau jual untuk yang mau pakai ya bangunannya nggak bisa gitu loh bro gimana nih bro ya jadi eforia apartemen ini kan sebagai jawaban karena landednya kan nggak boleh mahal, mulai mahal. mahal. Nah, sehingga banyak developer yang tidak punya experience mencoba-coba itu oh. yang sebenarnya banyak hal itu wow. jadi ada beberapa tip ya jadi kalau saya selalu bilang waktu saya jadi mortgage banker right. itu yeah. saya selektif banget untuk membiayai apartemen karena key suksesnya membangun apartemen developer itu bukan karena lokasi bagus, punya duit, bukan hmm. gitu loh ada beberapa apartemen yang di tengah kota itu hmm. udah habis ratusan miliar, nggak jalan, karena developernya nggak paham bisnis apartemen Nah, apartemen itu key itu dia bisa mampu menjual nggak? Hmm. Kalau di luar kan, apartemen itu dibayar kalau lantainya terbangun kan? Nomor satu itu selalu developernya harus pengalaman, pengalaman itu bukan pengalaman, artinya pengalaman menjual apartemen dia sukses gak selama ini menjual apartemen hmm. ya biasanya kita punya patokan sekitar 60% jadi kalau dia bisa pada saat pre-launching atau pre-awal -di dia bisa jual 60% dia akan bisa membangun karena kalau dia bisa bangun tapi uh, pembelinya gak ada apartemen itu juga akan jadi kos kan, dia yeah. akan beban kan 60%. nah kemudian yang kedua adalah lokasi tentu, hmm. ya kan lokasi apartemen itu biasanya memang harus di jalur transportasi massal hmm. LRT ya, atau MRT ya, atau yang ya. dikenal dengan transit oriented development, development. ya kan makanya harus Yod. apartemen hmm. ya kan, nah kemudian yang ketiga baru konsep baru harga, hmm. harga itu belakangan sebenarnya hmm. konsep itulah yang menentukan uh, murah tidaknya apartemen mungkin ya, sobat rumah 21 perlu kita ingatkan lagi bahwa murah tidaknya apartemen itu bukan diukur dari harga studionya berapa, ya. one-bedroomnya berapa nah, tapi... nah dia ditentukan per meter squarenya berapa ya. per meter square ini harganya misalkan 25 juta, 30 juta per meter square itu dimatchingkan dengan konsep dan fasilitasnya Dan ya. nah, itu sekarang sebenarnya apartemen di Jakarta ini yang sudah jadi ya sudah topping off ya. atau fisiknya sudah itu jadi. sangat banyak jadi kita sarankan sobat rumah 21 ya cari apartemen apa teman yang, yang sudah, sudah paling enggak topping off topping sudah terbentuk off. jadi ya. itu salah satu untuk kunci nyaman dan amannya ya Bro jadi ya. ada takut takut lagi nih ya ya jadi developernya dulu ya tetap tetap yang harus dilihat ada nah, lokasinya dulu konsepnya baru harga nah. karena kita terbalik ya. kan kemarin orang kan yang jadi poinnya kan dulu kan harganya murah banget iya, ya, 150-200 yang... juta iya. orang berbondong-bondong <laughs> itu sekalinya gak dibangun ya kan ternyata tapi kan mahal impactnya sekarang orang traumatik gitu iya. loh jadi... nah tadi, tadi udah sama bro dey sekarang hmm. kita mau ke bro rido nih, mengkonfirmasi nih oh, oke okay. gimana nih bro, menurut bro rido? Jadi, so uh, begini, uh, kita memang dari Arumaya Residen sendiri uh, punya satu konsep hunian yang sangat menarik ya mm, okay. dan juga memang itu uh, sasarannya kita ke kaum milenial bisa oh, itu okay. bilang ya dan memang uh, pangsa-pasar sekarang kita ke apa namanya ke end user mm, ya kebanyakan betul. end user dan memang perlu berhati-hati juga untuk bisa memilih properti khususnya apartemen sekarang ya yeah pertama kali itu di tahun berapa ya untuk Project kita, kita launching itu dulu uh, di 2018 oh, akhir 2018, ya beberapa akhir. sekarang, sekarang sudah halva begitu. Ya. Jadi, balik lagi ke tips and trick ya, tadi untuk memilih uh, properti yang aman implement. seperti apa. yang pertama tadi mungkin saya bisa bahas mengenai developer tadi sudah. Ya. yang kedua juga lokasi. lokasi. ya lokasi, lokasi juga kita memang posisinya berada di TBC Matupang ya dan memang Uh, diapit oleh dua stasiun MRT antara hmm. Fatmawati dan Lebak Bulus Wah, kita sih. di tengah-tengah ya kita di tengah-tengah jawaban betul dan juga selain developer lokasi tentunya dari uniqueness produk itu sendiri nah ini yang kita bisa masuk ya betul. Ke untuk yes. ke unit di Arumaya ini sebenarnya apa sih ya. yang diusung Uh, okay. konsep seperti apa sih? Kenapa beda nih Arumaya dengan yeah. apartemen yang Tentu. lain? Arumaya ini memang kita bisa menyebut dengan uh, mixed use development ya, okay. di mana yang di dalamnya terdiri dari uh, satu single residential tower hmm. dan ada low rise apartemen. Hmm terus juga kita punya uh, dua office tower dan retail oh, jadi, jadi lengkap iya. sekali lengkap ya, secara iya. keseluruhan kita memang uh, arumaya residen sendiri sekarang penjualan sudah 70% wow. ya wow. sudah 70% yeah. jadi uh, secara angka penjualan ada terus setiap bulannya hmm. gitu dan juga untuk uh, apa namanya dari sisi sistem cara bayar pun kita fleksibel gitu kan terus juga dari sisi uh, balik lagi uniqueness dari projectnya yeah. sendiri kita memang hanya satu single residential tower hmm satu low rise apartemen, dua office wow. tower, retail and commercial center, dan secara total unit kita nggak banyak, kita okay. hanya ada 296 unit. Terus gak juga ada. selain uh, yang high rise nya, hmm. yang high -rise, uh, apa rumah residen, kita punya satu uh, produk lagi itu low rise apartemen itu sekitar empat lantai, oh, dan ya itu menjadi satu low rise apartemen yang satu satunya di Sima Tupang gak ada lagi. Oh, karena Kita nah. cuma ada empat lantai. Dan untuk betul. yang low rise ini gimana, bro? Nah, untuk market nih gimana? Penjualannya Yeah. Nah apabila tadi mungkin uh, mengacu kepada segmentasinya di landed rumah tadi di awal kita yeah. ngebahas soal yeah. rumah gitu yeah. ya Nah apartemen kita ini yeah. yang low-rise ini kita punya beberapa pilihan unit yang mirip dengan landed, oh. mirip dengan rumah gitu ya itu namanya Garden Villa nama Garden. project kita ya jadi kita ada beberapa unit yang posisinya di ground floor itu tipe besar kita tipe 3 bedroom yang hmm. memang selling pointnya yang pertama dia punya direct langsung ke unit sendiri hmm. jadi tidak melewati Prahatin koridor ya. tidak naik lift gitu iya. kayak rumah ya, kayak aja rumah ya jadi begitu langsung ya. kita buka pintu aja sudah bisa merasakan auranya seperti rumah betul. dengan ceiling yang tinggi 4,2 meter 4,2 ya ya di lagi apartemen yang ceilingnya sampai 4,2 ya, meter rumah sendiri sih betul emang. Ya. rumah sekali dan memang sekarang uh, tersedia hanya empat unit saja dari totali lima puluh sembilan unit oh, okay. hanya gitu untuk unit makanya unit. dari situ juga kita tersedia dua unit terakhir ini yang memang kita bisa tarik kesimpulan bahwa memang untuk mencari satu hunian itu yang betul-betul sesuai dengan uh, kebutuhan yang customer punya gitu jadi hmm. artinya kalau misalkan orang bisa pengen beli rumah gitu ya kita tawarkan garden villa nah ini bisa jadi satu opsi yang nanti bisa bisa uh, disajikan gitu okay. ke customer kita nah ya. tadi kalau misalkan terkait kan ini udah projectnya oke okay banget 70% ya. terjual nah mungkin kita mau lihat sih sebenarnya market ini sebenarnya nyari yang paling unit seperti apa sih hmm, yang paling hmm. banyak terjual di Arumaya ini? oke, okay. Arumaya Residence yang high-rise apartemen kita sudah uh, sekali lagi tadi secara persentase kurang lebih sekitar 72% terjual hmm. dan unit yang paling banyak diminati memang itu tipe studio Oh, tipe. dan studionya studio. sudah sold out sekarang oh, tipe studio sendiri luasnya berapa? Itu? luasnya itu kurang lebih sekitar 34 meter hmm. dan posisinya dia di, uh, di low-rise ya di bawah hmm. di lantai 1-3 hmm. itu sudah habis pada saat launching itu, kita nggak sampai enam bulan sudah habis. Hmm. Ya, pada saat okay. launch, launching tipe studio itu Dan sebelum sampai enam bulan udah, udah habis. Udah nggak ada lagi. Dong ya? ada lagi. Nah, justru sekarang ada pilihannya. Oh, okay. Nah, banyak customer yang bertanya ke kita, "Pak, studio masih ada nggak?" Yeah. Hmm. Kita ada oh, sebetulnya diadakan. diadakan karena banyak yang nanya. Betul, oh, oke okay, luar biasa. Loh, ini nah. kayaknya bisa semua lebih ya yes, jadi, ya. jadi <tuk> uh, kebetulan kita punya typical unit studio, hmm. itu posisinya ada di low rise apartemen tadi oh, di Garden okay. Villa. Oh, jadi okay. studionya masih masih ada beberapa pilihan karena ini project masih hangat banget nih. Yeah. Baru kita launching di September kemarin, harga pun masih harga yeah, perdana. September. Jadi sebetulnya ini it's time to buy Bahwa unit typical studio ini memang unit yang uh, paling banyak digandrungi oleh kalau milenial, walaupun investor pun sama investor ngeliat unit-unit karena pangsa pasar kita memang di daerah Simatupang kan dikelilingi oleh office-office iya. yang mereka mungkin dari level-level tertentu yang mencari hunian iya, yang bener -bener tidak jauh bener -bener dari lokasi bener -bener kerjanya dari itu ya. salah satu pilihannya adalah rumahnya dan garden villa jadi ini solusi yeah. ya tadi kalau yang beneran mau rumah tapi mm -hmm. masih di Jakarta yeah. dan ini low rise lagi, low rise lagi. nuansanya seperti landed nah, okay. tadi kan terbanyak adalah studio, studio. Peminatnya. peminatnya bahkan studio. dibuat sendiri karena yeah. request tanya-tanya <laughs> dan akhirnya ada low rise yes. ya nah mungkin konsepnya lagi nih low rise hmm. tapi di studio mungkin uniquely hmm. dari hmm. Arumaya Residence hmm. ini gimana nih bro? ya uh, sebetulnya kalau berbicara unikly sendiri hmm. low rise aja itu merupakan satu satu hunian yang uh, satu proyek yang unik, iya, gitu ya. low rise di Betul. pusat kota ya, hari dan terlebih ini ya. juga uh, sebelum kita mendalami ke situ, hmm. walaupun kita baru launching, hmm. tapi strukturnya udah jadi. Hmm. Struktur. jadi ketika customer kita uh, undang ke site bangunannya udah ada gitu hmm. jadi, yeah. dan sekarang progresnya sudah mencapai 50% 50% ya, yeah, 50%. 50% jadi uh, itu sangat-sangat uh, menarik sekali dan juga uh, dari sisi tipikal juga tipe studionya juga yeah. itu memang yang sekarang banyak uh, kita eh uh, permintaan dari customer Pernah, ada ya, tipe studio ya. apa tidak dan gitu ini itu yang paling baru di yang paling ya, baru di launching ya. ini di Garden Villa ini ada beberapa typical uh, studio yang memang masih available sekarang dan tentunya kalau bagi customer yang berminat yang lihat ya, nonton ya. Uh, rumah dua ya? satu bisa langsung menghubungi ke rumah 21 satu. Wow. Ya, ada harga spesial pokoknya harga menarik. Ya. Nah, <laughs> harga rumah spesialnya rumah berapa? Rumah bisa hubungi rumah 21 satu. Luar pokoknya. biasa ya tadi yeah. ya pokoknya <laughs> udah tau lah harga yeah. ya di CBD, eh, apalagi di Jakarta sih terpang yes. ini dengan tadi yang per meter tanahnya tadi kita yeah. udah ngobrolin mm -hmm. kan untuk rumah itu berapa. Nah kalau mm -hmm. apartemen pasti worth it sekali ya. Yeah bro ya gitu ya bro Rido tadi kan yes. ya kita sudah yeah. me meyakinkan nih untuk mm. para sobat Roma 21 untuk bisa yeah. beli apartemen apalagi tadi ya untuk informasi mm. yang tadi bro udah sampaiin terkait Arumaya yeah. nah biar langsung eksekusi nih okay, para sobat yeah. Roma satu. promo mm. apa sih yang sekarang lagi di oh, okay. oleh Arumaya ya ah. oke okay. promonya kita Arumaya sekarang lagi punya DP 0%. Wah, wow. itu cara bayar KPA. Ya. Akhirnya cita-cita ya? terwujud ya. Betul. DP 0% itu tidak hanya khayalan. Ya. Nah, Oke. Pembayaran ini 0%, 0%. 0 literally 0, 0% ya. 0%. Okay. Jadi customer cukup uh, bayar booking fee aja 25 okay. juta itu langsung bisa proses akad ke bank. Oh, ya, jadi langsung. menarik sekali. Terus selain itu kita punya promo cara bayar yearly payment di mana itu kita kasih cuti bayar 1 tahun. Yearly Payment, yes. jadi libur bayar satu, libur bayar tahun. satu tahun Menarik oh. sekali Fee customer cukup uh, bayar kurang lebih sekitar 5% di muka ya. Abis itu bayar lagi tahun depan Wow, jadi tunggu udah ya. jadi dong? Betul, tunggu udah jadi Baru dan bayar? Harga pasti akan terus udah naik, naik. Juga. Kita udah ngekip harga jauh-jauh hari oh. Yeah. nah jadi sobat yeah. Roma 21 tadi udah dikasih contekan jadi jangan mau yeah. ketinggalan, langsung aja bisa langsung datang ke Roma 21 ya yes. untuk tahu promo lebih lengkapnya dan eksekusi juga nah thank you bro Rido ya, thank you bro, thank you yeah. banget nih informasi yang sangat berguna apartemen jangan lupa sobat Roma 21 <laughs> dan juga jangan lupa untuk terus like, comment, and subscribe, dan juga di-share apalagi informasi yang bermakna seperti ini dan juga jangan lupa untuk sesi-sesi berikutnya Thank you Brode dan Bro Rido. Thank Kalan you. Property!